Yesus, saat ini hamba akan membaca firman-Mu. Engkau memberikan hamba-Mu kekuatan. Engkau memampukan hamba untuk mengerti setiap kebenaran firman Hamba menyerahkan seluruh hidup hamba-Nya ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, ke kemampuan dalam kehidupan-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Sang Tiga Surat Paulus kepada jemaat. Tiga latihan. dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia juga bukan oleh seorang manusia melainkan oleh Yesus Kristus dari Allah Bapak yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan dari semua saudara ada yang bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia kasih karunia menyertai kamu dan di dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya kepada dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita baginya lah kemuliaan selama-lamanya, amin aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu untuk mengikuti semua injil lain yang benar bukan injil hanya ada orang yang mengacokan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan injil Kristus tetapi sekalipun kamu kami atau seorang malaikat dari seorang yang memberikan kepada kamu suatu so, suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami katakan. Kepada kepadamu terkutuklah dia seperti yang telah kami katakan. Dahulu seorang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang beritakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaran Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Firman adalah kekuatan dalam hidupku penerang dalam hidupku, penolong hidupku terima kasih Tuhan Yesus terima kasih terima kasih Bapak untuk firmanmu engkau memberikan kaku kekuatan untuk mengerti semua jalan firmanmu terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus terima kasih terima kasih Tuhan Yesus firmanmu terima kasih untuk semua yang Tuhan buat baik adanya aku yakin dan percaya bahwa semua yang kau buat dalam hidupku adalah baik adanya engkau Allah yang sungguh baik engkau Allah yang sungguh mulia tiada Tuhan yang seperti engkau Bapak terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Bapak terima kasih Bapak haleluya haleluya terpujilah namamu engkau sungguh-sungguh baik engkau selalu ada untuk kami engkau tak pernah meninggalkan kami tapi kami selalu meninggalkan engkau tolong kami Bapak berikan kami kemampuan, ajar kami untuk selalu bersyukur untuk menerima apapun keadaan kami Karena kami yakin dan percaya Bahwa semua akan indah pada waktunya Waktumu Kedatanganmu Akan semakin dekat Buat kami itu semakin dekat dengan engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Terpujilah namamu Kekal sampai selama-lamanya Haleluya Ampuni dosa dosaku Bapa. Bapak Ajar aku untuk merubah hidupku menjadi lebih baik